bagaimana cara kita mengambil bisnis agar sejalan dengan keyakinan kita Mas Yowi dan Mas Yowi apa sih yang mendasari bikin rumah yatim padahal kan udah enak tuh kan kok masih ribet nih kiri anak-anak yatim gitu. semua um, um, saya ini orangnya sederhana kepala saya simple otak saya mikirnya nggak terlalu panjang gitu ya dan semua teman-teman tahu bahwa saya ini nakal gitu Jadi Saya ini bukan punya uang baru bangun rumah yatim gitu Tapi saya cuman uh, Saya itu trading dengan Allah itu saya trading gitu Jadi saya nakal gitu Saya menuntut uh, Apa yang dia katakan Di dalam Al-Quran ya Cuman menuntut ternyata benar gitu ya Jadi saya kadang-kadang uh, Mas Nunuk pernah mengingatkan saya adalah lah imanmu, kalau enggak imanmu menguji dirimu, gitu. Jadi daripada nanti iman kita menguji kita, ya sudah kita uji aja iman kita. Jadi kita ma ma cari masalah, jadi. Daripada iman kita menguji, kita enggak siap, bener enggak? Ya udah, kita masuk aja, kita menguji. Jadi kalau ada uang, suatu hari ini ya, saya coba buang semua, kasih masjid, pesantren sampai habis uang saya, saya bilang, tuh ini Allah, ini saya udah di jalanmu, ayo, mana, gimana? Eh balik tuh, gitu ya. Jadi ajaib memang, memang. Uh, semesta Allah kalau udah punya sistem itu gitu Nah jadi saya sangat percaya dan saya berkali-kali dalam bertuhan itu menemukan beliau itu versi saya jadi bertuhan itu sangat pribadi tapi kalau beragama mungkin lebih universal gitu ya dan hmm. saya lebih menyatakan lebih nyaman bahwa uh, bertuhan itu adalah nggak bisa diwakili jadi Si A bertuhannya begini, si B bertuhannya begini, bukan berarti A lebih benar atau C lebih benar, enggak juga gitu. Tapi kalau beragama, sama gitu ya Nah, jadi suatu hari di tahun 96, saya tuh punya perjalanan haji saya dengan nenek saya Dari sisi ibu dan nenek saya dari sisi ayah Jadi dua-dua ini saya hajikan tahun 96 Dan saya waktu itu mungkin hanya yang fardu fardunya aja yang sunah-sunahnya saya cuma bantu nenek saya yang sudah 70 tahun dan 10 udah. Dan waktu itu tahun 1996 itu haji akbar. Jadi benar-benar padat sekali gitu. Jadi bahkan saking padatnya kalau tawaf itu nenek saya bisa keangkat kakinya karena digapit dari orang-orang Turki yang gede-gede orang Afrika gitu. Dan tapi entah bagaimana selalu aja ada kemudahan gitu. Dan saya banyak bolong-bolongnya. Tapi saya nggak peduli karena saya memang lagi mengingatkan menghajikan Mbah saya itu berdua itu Mbah dari ibu dan Mbah dari bapak Itu memang kaulnya saya, niatnya saya Nah, sampailah uh, di, di, di, di uh, masa di mana setelah subuh kita akan uh, melempar jumroh Dan Anda bayangkan jumroh itu dulu masih ada Mina uh, Mina tuh terowongan Mina masih belum dua Masih satu dan banyak sekali korban sering terjadi Jadi Anda bayangkan gimana caranya kita bisa nyebrangi Mina untuk melempar jumroh gitu ya saya cemas sekali tapi bahasa bilang leh mangis saya toleh gitu ya, Le, kapan uh, apa, uh, apa mbah jumroh gitu mbah bentar mbah dan sebentar mbah nunggu sebentar saya jualan nyari data gitu ya saking frustrasinya ya sudah saya nunggu aja ya sudah nunggu aja deh gitu ya saya baca Quran begitu dibuka itu ada surat Al kahfi dan langsung ayat yang saya lihat adalah perjalanan Nabi Musa yang dihentikan oleh Nabi Khidir, di mana di ayat itu Nabi Musa dianggap gagal karena Nabi Musa kan nggak boleh nanya, tapi Nabi Musa nanya terus gitu ya, sampai Nabi Khidir bilang udah udah udah, udah lu nggak usah ngikutin gua lagi lu nggak bisa gitu ya. Nah terus dia buka rahasianya bahwa rumah A yang dibangun itu itu adalah milik anak yatim dan di rumah anak yatim itu ada harta. Itu saya kaget melihat tulisan itu dan saya stabilo, jadi sambil pensil saya corek-corek di rumah yatim ada harta ya gitu ya jadi saya nggak nganalisa terus saya dalam hati niat ya allah saya punya 11 toko satu toko ini saya mau jadiin rumah yatim tapi saya minta ya allah ini lancarin mbah saya ini jumroh gitu terus udah saya niat kayak gitu saya mbah ayo mbah bismillah mbah saya gandeng dua-duanya anda tahu saya tuh lempar jumroh itu kalau di akobah di itu kan kayak apa mangkok gede gitu mbah saya tuh sampai nempel ke pinggiran itu, terus bismillahulahu akbar gitu ya, sampai bilang, kok kosong ya, saya bilang gitu ya, sudah dia lempar, saya lempar, saya balik gitu, teman-teman jamaah bareng itu, wah udah, udah, udah, nak, udah, kata gitu, mereka pada, uh oh, ya, yuk, jalan ke sana, terus baik lagi, mana orang penuh gitu, sampai bingung, kosong gitu ya, nah, pulang berhaji itulah saya, dia ya, melaksanakan kaulnya saya satu tempat saya jadikan rumah yatim Indonesia, dulu namanya masih di ASR Gus lima tahun 96 dan e, sejak saat itu dari satu dapat sumbangan 40 ton beras sebulannya kita buat kepati dua, di Cilomber di Cilodong, ini. akhirnya punya 60 lebih dan Alhamdulillah saat ini ya berapa puluh 69, anak-anaknya sekitar 7 ribuan lah gitu ya e, berkembang dan jadi saya pikir itu bukan karena waktu saya waktu itu saya belum berada. Jadi jadi malah malah terbalik. Jadi saya bukan memberikan apa yang saya sebagian dari pengendapatan saya tapi saya memberikan seluruhnya apa yang saya punya. Tapi sistem memang begitu, memang itu janji gitu. Jadi saya ada banyak teman-teman kiai -teman atau ulama yang bilang, "Kamu berdagang dengan Tuhan." Dan tapi itu benar karena diizinkan gitu. Emang dia bilang kok. Di rumah yatim itu ada harta Dan itu nggak usah dianalisa lagi Jadi eh, sahabat semua Jangan nunggu kaya untuk memberi Memberi itu tidak harus harta Bisa hati Bisa semangat Bisa doa Tapi memberi itu Tuhan itu paling anti kekosongan Contoh ya Ini pelajaran Mas Nuno juga ini. Anda punya baju di kamar Anda Itu 10 Percaya saya yang Anda pakai cuma 4 yang sering anda pakai yang enam itu nggak pernah anda pakai gitu ya 6 itu anda ambil anda berikan kepada yang membutuhkan percaya saya dalam sebulan 10, 10 lagi karena Tuhan itu anti kekosongan jadi givers first then you will get kasih dulu, anda pasti dapat itu pelajaran Mas Nunu yang selalu saya ingat sampai sekarang dan teman-teman itu menurut saya password untuk sukses jadi bukan buat Tuduh apa yang dilakukan, tapi why? Kenapa anda melakukan, gitu ya? Dan why itu memerlukan kesadaran. Dan tadi kesadaran tadi dimulai dengan rosso. Jadi sejatinya sukma sejati nu rosso, gitu kata Bapak itu kan. Sukma sejati itu ya rasa itu tadi, gitu.